Hai semua jumpa lagi bersama siku di video kali ini aku membuat onigiri ini tanpa beras jepang tanpa cetakan bikinnya gampang dan mudah ini rasanya lembut pelan, dan gurih mau tahu cara bikinnya serta apa aja bahannya yuk simak bareng-bareng tapi sebelum itu jangan lupa like comment dan subscribe ya terima kasih dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di-share ya, teman-teman. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Si Cook. Ya, Si Cook, let's cook! Ini dia bahan-bahannya. Untuk lebih lengkapnya, silahkan teman-teman cek di bagian deskripsi. Pertama, saya akan campurkan satu setengah cup beras bulan. Dan 1 setah kap beras ketan untuk beras bulennya saya memakai beras pandan wangi kalau tidak ada beras pandan wangi teman-teman bisa memakai beras yang lainnya asalkan itu beras bulen campur rata cuci lalu tiriskan selama 30 menit setelah 30 menit kita akan memasaknya di dalam rice cooker seperti kita memasak nasi biasa Lalu saya akan tambahkan setengah cup air Untuk ukuran 3 cup beras Saya bisa membuat kira-kira 10 buah onigiri Silahkan dicoba ya teman-teman Ini bisa untuk sarapan sekeluarga Atau bekal makan siang ke kantor, ke sekolah Ini bisa juga untuk ide jualan teman-teman ini dia kita mulai masak nasinya pakai rice cooker setelah selesai memasak dan matang kita tunggu 10-15 menit agar nasinya benar-benar tanak setelah itu baru kita buka dan kita aduk-aduk beras pandan wangi dan beras ketan Nah, cocok sebagai pengganti beras jepang untuk membuat onigiri maupun sushi ini dia nasinya sudah siap pertama saya akan membuat onigiri furikake. campurkan nasi dan furikake lalu aduk-aduk sampai rata taburkan furikake secukupnya atau sesuai dengan selera kalian masing-masing untuk Furikake sekarang sudah tersedia di minimarket-minimarket ya teman-teman Untuk yang pertama baru datang di channel Sikuk Saya ucapkan selamat bergabung Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Dan untuk semua yang telah mendukung channel Sikuk Agar tetap berkembang Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ini dia saya sudah siapkan plastik food wrap ini aman dan tahan panas taruh nasi di atas plastik lalu kita bulatkan memakai telapak tangan ini sambil ditekan tekan ya teman teman biar nasinya padat setelah itu baru kita pipihkan sekarang kita akan membentuk onigiri segitiga Letakkan onigiri yang sudah pipih di telapak tangan kiri Gunakan jari dan jempol tangan kanan untuk menekan onigirinya Sehingga terbentuk segitiga seperti ini ya teman-teman kalau sudah terbentuk segitiga seperti ini sekarang kita tinggal merapikannya agar tampilannya menarik Sekarang saya akan membuat onigiri yang kedua Ini seperti onigiri yang kita beli di Indomaret Ini onigirinya dibungkus dengan lembaran nori Cara membuat segitiganya sama seperti onigiri yang pertama Hanya saja ini nanti saya akan bungkus dengan lembaran nori kering sebelumnya saya akan menaburkan sedikit garam untuk memberi rasa asin dan gurih lalu saya akan membentuk segitiga Ini dia, saya sudah menyiapkan potongan nori. Siapkan nori yang panjangnya dua kali lipat, panjang segitiga onigiri. Lalu saya tambahkan ekstra untuk lebar onigirinya, biar semua tertutup rapat rata. Setelah itu, kita akan rekatkan perlahan-lahan sambil ditekan. Rekatkan dan ratakan perlahan-lahan supaya bentuknya lebih menarik Untuk onigiri yang ketiga saya akan membuat onigiri isian dengan telur dadar Untuk isian ini sesuai dengan selera teman-teman masing-masing ya Bisa diisi dengan daging sapi, daging ayam, tuna mayo Jangan lupa untuk menambahkan garam supaya rasanya lebih gurih Baru kita masukkan isiannya taruh isian di tengah-tengah onigiri lalu lipat usahakan nasinya menutup semua isian agar tidak keluar waktu dibentuk ini cara membuat sekitiganya pun sama seperti kita membuat onigiri sebelumnya gimana mudah kan teman-teman Mudah kan cara membuat onikiri? Silahkan dicoba di rumah kalian masing-masing ya